Bapak, monyet, botak huh? Kamu ngambut buat <g tangan> mana? Bapak, ya, monyet, botak Pak, buka jalan, Pak Ini ngambut Pak Ngambut lama-lama ya. juga hilang <gülüyor> Mantap Ayo, abang sesuai Fortuner <gülüyor> nih Ngamangin, anjir Masih itu terimaan orang, Pak Ini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ada gigantraan, ada gigantraan, ada gigantraan semuanya apa sendok, Eh, Karimun siapa? Karimun, Maju jalan. Ini, ini, siapa nih ini, ini, Aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, nggak apa <tuk> <tuk> ya, eh, eh eh eh ya fortuna ya ya apa curang. Ya, ya, nggak curang. Ya, mau dindo cukurang kepake mobil harga 2 juta nggak boleh off road jangan masa nggak boleh untung mobil saya murah merakyat ya jangan rakyat ada rakyatnya masukkan pengamanan orang tua <tuk> eh, eh, <tuk> jim -jim. kalian pada di mana <tuk> itu pada yang dimana? itu ya yang di <tuk> 4 -4> kalian di mana woi kalian di mana aduh, aduh, aduh. Oh, saya masih setia dengan karimun pernafting kalian masih di mana <tuk> suka tampan dan pemberani eh siapa astaga pengamanan orto nice Kepetan. pak tolong sama ya. ini Yuh, mobilnya iya kamu kamu mobil kamu minggirin mobil dulu, dulu nih ada mobil oh, di bawah lima ribu jalan kaki aja ada mobil Rp. 12.000 ada jalan kaki aja jalan kaki aja Ayo, ada, ada, ada. Jalan, jalan kaki aja deh <guluh> ini Tesla sama saya ini berdua nah, gua sama siapa ah, oh, nah, nah, parkir. Oh. Habis-habisnya dia udah Di nah no. eh Valdu jangan ikut kamu Valdu oh, bentar aku yang gak masuk rumah eh eh eh nah jalan-jalan jalan bentar bentar bentar, bentar, bentar. otaknya keliatan bapak orto. nah udah iya udah otaknya keliatan hahaha otak licik otak licik otak licik otak gua rata, ada atas sebenernya <SILENCIO> rata loh, bisa dikasih rata rata di atas mata kanan di.. di.. di.. Ipin ya. kan karena dia cosplay jadi Om Deddy. Denny kalo.. kalo.. bimbangnya keren nih <SILENCIO> ha.. <SILENCIO> itu.. lamor jinny apa itu di bawah <SILENCIO> eh eh.. gak boleh oi ini gak boleh gak boleh lama-lama gue ini juga loh. Apa apa apa apa Nyalain lampu. Oh. Ah. Kenapa? mana Ya kalau mau mandi. biar ini. di mandi dong. Mandi bareng. Ada tukang balon. Tukang balon ada Lamborghini-nya. Lamborghini habis beli ini saya rugi ini saya rugi lima 50 lima ini lima puluh 50 berat mau breakdance <laughs> randa nih udah-udah cukup udah dah. udah nggak bersih mandinya minta Dapet, oh. adem, Ay, dulu lampu nih mancing dulu woi ada ikannya bincang, banyak ya. ini mancing di sini apa, apa. mancing, mancing, mancing di, di sini di atas aduh mancing ini, Itu pancing orang-orang di bawah. orang orang. Ya, ya. jadi ya, <mrisa> ya, ya, kulino. Uh, uh, Bapak Orta, mana? Ini. Aku apa? Saya nggak bisa nang.